The sun goes down and the moon comes up. <laughs> Semuanya ketemu lagi di Guruku Gamer. Belajar ngegame, belajar. Halo Rek, ketemu lagi di sesi gaming kita kali ini. Ayo, Vita Question, why you dress up like that? Ngino. Niat hati, ya, niat hati itu Wednesday shari, ya yeah. Dibelani dikepang-kepang atau no? <laughs> eci, Ya, apa kudungnya dikepang-kepang? Apa? Mbak Ecik, gini ya? Gini ya, apa lo? Ini niat hati kepangan, tapi entah apakah terlihat di kamera soalnya antara hijab sama bajunya ku sama-sama hitam, ngono. dan entahlah apakah shadow ini nantinya akan mulus apa green screennya ini apakah -apa? mulus di gameplay kita tidak tahu. tapi misalnya nggak mulus yo. maaf, uh, uh, uh, uh, uh. soalnya hype sel lagi mbak Wednesday banget nih aku sampai di belan ini di make up ambek mbak edges make up muah. Uh, tapi uh. nggak boneka kanapel So aku ruwet banget Ambil Mbak sih untuk untuk how to look like a Wednesday with the Garif and local ngono that's ngono you know, nanti posenya bisa dicek ya nanti di Instagram-nya Bu Ita. Halo, re. Selamat datang di channel kesayangan kita ini. Kalau kalian belum subscribe, subscribe po oh. Kalau kalian belum lihat yang video-video lalu, lihatlah, lihatlah, lihatlah, <tuh> lihatlah. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini berkembang, bisa di Saweria.com juga, slash guruku gamer. Nanti tak taruh di <tuh> oke. Okay. buka nyambung sembilan benset. Bagaimana, ngomong soalnya saya kata tak. Tak apa pilek tadi tidak mau aku ingin tetap Nyan warna pink. <guruh> Hari ini kita akan memulai petualangan kita lagi di Demau hmm, bersama Six tentunya dan sepertinya kalau tidak salah ingat ceritanya itu Pak Janitor sudah, <guruh> <guruh> Pak Janitor sudah. <guruh> Jadi kita akan melanjutkan ke bagian lain dari Demau untuk Lolos atau untuk apa ini? Kita berkeliaran di The Mall itu untuk apa? Kalau kalian punya komentar tentang teori-teori yang melibatkan why, kenapa Six berkeliaran di The Mall, dan semua orang yang ada di The Mall mencoba menangkap dia. Itu kalau kalian tahu komen di bawah. Ya, kita langsung ke gameplaynya. Let's begin! mana sih untuk lari Z untuk grab kontrol untuk crouch oke okay, oke okay, oke okay. oh iya kata pak denry keyboardku itu aneh kenapa? karena gamer biasanya WASD itu uh, jalan <laughs> aku gak iso okay, WASD itu jalan Six, wake up flashlight, flashlight oke okay. lompat, hai ya, yeah. hai ya, yeah. oke okay. crouch ya kita masih ada di selokan Anu yo, responnya agak-agak, agak-agak little nightmare agak-agak kayak bener-bener kebelakang. Eh salah, lompat z. Oke, okay, jangan lepasin. Yuk kita lanjut. Nah w ini tak buat kamera. <laughs> ya kemarin kita udah ketemu figur itu ya. Mulai ada bisikan-bisikan manja. Oke, okay. kemarin kita sudah sampai sini sih di tumpukan tofu. Ini engkau, engkau, engkau, engkau, engkau, engkau, engkau, udah engkau, engkau, engkau, engkau, engkau, engkau, engkau, bagus engkau, engkau, engkau, engkau, engkau, lagi viral banget di ya TikTok. Aduh, mana di sini botolnya. Hmm. Sakit perutku. Ayestik sama itu jangan manja. Kamu itu cewek tangguh ya. konsumsinya enggak wajar aja eh. tapi dikemas isu sedark itu okay, barangkali ada rahasia-rahasia ya collectable item atau anything like that ini kaget sama bayangan sendiri dong maaf explore-explore yeah. uh, sedikit kita harus tahu. sesungguhnya kita hadapi buat okay. okay. si aduh dari beberapa gofood ini apa ada yang bergerak soalnya aku nggak melihat ada pergerakan sama sekali selama aku lewat aku lompat lompatin aku lewat lewatin itu nggak ada yang tidak eh sudah beberapa hari ada di dalam kantung sosis ini terlalu tenang dan tidak bagus Ya ampun masih luas dong Di sesaat sekali. Kalau uh, meninggal ya sudah ya, tuh coba lagi. Ah no. dia kayak lagi apa namanya ngasapi char, ngasapi char. Meskipun pisaunya nggak buat kita nih, cuman takut aja begitu. Karena saya so. kira-kira bakal kelihatan nggak ya? Soalnya nggak ada tempat. Kita lewat belakang aja, ya. kita setel baut ya. bapak kesini, aduh pak, gimana nasib jantung saya bapak? saya kesini bapak kesini, aduh, hmm, kita lihat ritmenya dia dulu masuk lagi, kayak <guruh> sendiri saya, kita lihat perputarannya dia dulu ya, kayak kemana kemana. Kalau kesitaran situ aja, saya maju nih. Oke. Saya nunggu bapaknya di sana aja ya. Kok tambah dia ke sini, tambah ke sini. Bentar, <laughs> kayaknya lewat depan itu aman, ya Soalnya dia dari kesini ke sini ke Betapa gemoynya lengan itu Betapa gemoynya pipi itu Waduh waduh Batuk ke Kemana kemana kemana Bentar ya Bentar ya sabar ya Hasil yang sempurna itu didapat dengan waktu yang tidak instan Saya bukan tipe-tipe barbar Kalian ganti Idola ada ya kalau cari yang baru-baru kan saya Ini kepala ikan lihatlah airnya direbus di tungku yang penuh dengan mata nuni nuni nuni nuni Biar terasa, six kamu tadi lapar ini, loh. Minimal ada kepala ikan ini, loh. Kok kamu milih makan kepala tikus? tinggi satu kloset itu kok deketan itu kenapa? masa barengan gitu? ah ini kayak nggak mungkin kan satu kloset dipakai.. eh dua kloset dipakai satu orang itu it's impossible right? nggak mungkin mah boros banget siapa itu? oh he ada lilin ada lilin Selilin macet, macet, macet, macet. Oke. Mana sih? Nah, biar agak terang sedikit itu masa depanmu ya, yang kelabu itu. Oke, okay, aman. Kita disuruh ke pintu ini, kan? no hai no, hi. Eh saya, it's not for you guys. Eh Noom, bisa nggak sih kamu tuh nggak lari, you nol know? kok sedikit sedikit lari kan saya jadi takut gitu. Apa ada yang salah dengan kak saya? Eh, wait, wait, dengar nggak? Nah pakai headset itu akan terdengar saya Gede aku, gede banget dia. Mau pipis. <coughs> oh, eh, oh ya ono ono potensi kembali nggak ya dia? Kalau ada potensi kembali, langsung lah kita. dulu ya. Takut lek like, kembali aku. Oh uh. my heart Lek like, dia kembali bubuk. It's awesome. Hmm. Aku lebih lebih baik menunggu, ya, daripada ketemu. Zongha, tapi kok orang balik-balik? Teman, jarak pandangku gak bisa lebih jauh dari ini. dia ada Itu yang membuatku takut tidak bisa ke sini bisa satu-satunya jalan lewat lift dan itu pasti dikejar semuanya sih Gue panggil nih. musik-musik deket lagi Tadi, telat kuncinya. Kelepas, maaf, maaf. Aduh, lain spot banget ini, dindingnya. aduh ruangan mengerikan macam apa itu? apa lagi nih? Dodek, dodek, dodek Astagfirullahaladzim, ya Allah Ya ampun, ruangan apa ini ya Allah Ya ampun, ya Allah Ya Allah, ini banyak sosis, kamu nggak mau makan, ah? Gue lapar lagi, bawa satu kek Ya, bawa satu ya, pak bilang Bawa satu nih da -ra -ra -da -da. Kantongin Kantongin, nggak mau dikantongin Haji. Aduh ini terlalu tenang ya, Allah. Ah, itu. Dari atas ada daging. Terus di gini ini. Dari daging segede itu, jadi sosis yang segini sungguh realis Game ini ya udah nih, lagi habis hmm. pakai sosis yang di bawah itu. Nggak mau, gak mau loh. Dimana? Eh, tak kira itu mau nyari diet paling. Eh. Kamu adalah GoFood yang sama, yang tertimbun dan dikemas oleh Pak Janitor. Enggak ya? Aman ya? Oke deh, teman kita. Ha -ha. Ah, ini oh, ah ya ya, uh, uhuh. berarti kita. atau daging-daging Banyak nih, Sosis. Mm -hmm. ikusnya kita makan dunia macam apa ini kayaknya udah enggak ada daging lagi ya soalnya udah di sana ada di sana berarti maybe sudah saatnya kita untuk turun let's go down ke tempat yang hangat <laughs> oke okay. Batu Pak. Itu tunggu, itu jejak siapa? Jejak saya kaget sama jejak sendiri. Baiklah, oke, okay, ada dua nih. Galak bener. Ada nih Sungguhan dari daging segitu Dan jadi sosis segitu Mana rasa kerealisanmu eh, namanya juga game Oke uh. Oh Oke okay. oh. Oke okay. uh. uh. okay, mantap jiwa hmm, Another seller ya seller itu uh, Saluran seperti ini Aduh re abis ini sudah ya sudah mau 40 menit jatoh nih tahu banget apa apa jatoh nih bener bener ya, help to see Than lead, ini gelam, beli tuh bukan kepala aja ya. That's not part of his head Tunggu pintu buka dulu, aku kayak merasa feeling safe Emang gak ada suara pintu ketutup? Betin hidup saya mulu nih, cuma pingin keluar, Pak, dari tempat ini. Jalannya ada dua nih, oke, kayaknya marah-marah hmm, ntar nih. Kalau ke sana itu mungkin kita cari apa lagi ke sana. Paling mungkin dia ya naik lift lagi ke atas. Itu kali ya. Bentar-bentar. Lens spotnya ini loh. Udah bapak, lanjut. Pukul, pak. Saya biar bisa lari dengan tenang. Untuk keju lagi ya pot lagi, lupa uh, bapaknya gini gini ya. aku uh, penuh dengan kesabaran, little nightmare ini. enggak, dok, dok, dok, dok, dok, dok, atuh. Ah Lu kan? You see. hey kayaknya aku sembahyang lu deh gimana wajahnya. Pa. pak Mak, kok kini? Tapi coba tak gambar lu sih. Biasanya ala Lagi deket nih, ya. Spanya lagi deket, Kak. Ita closing di sini aja. Terima kasih udah nonton Little Nightmares yang pertama, episode keenam. Hah, episode keenam. Nantikan terus episode selanjutnya, gimana uh, semakin tegang gak nih? Mode stealthnya Bu Ita uh, di game ini karena Bu Ita bukan orang yang barbar ya. Jadi, ya, menunggu dengan sabar, menunggu ancaman reda, dan lain sebagainya adalah gayaku uh, Jadi, kalian yang uh, merasa bu, kok kelamaan gak? Maaf ini bukan speedrunner He begitu he begitu See you Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa dukung channel ini Terus di saweria.com Slash gamer. See you ciao and Da da da da da da da da da Da six Da six We we Kalau gini aja nggak takut ya Dah.